Jangan cukup licin dan hari sudah menjelang gelap Saat kita akan pulang untuk ke, artain ke, ke, ke, ke, ke